Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Oke okay guys kali ini kita akan mereview salah satu tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar salah satunya tempat bersejarah itu yaitu perahu batu yang ada di desa Arwi Bab penasaran seperti apa videonya? Tetap stay di video ini sampai selesai. Pulau Yamdena merupakan salah satu gugusan pulau terbesar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada khususnya dan di Provinsi Maluku pada umumnya. Selain memiliki pesona destinasi wisata alam yang menarik, Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini juga memiliki cagar budaya yang wajib untuk kita tahu, wajib untuk kita lindungi, dan wajib untuk kita lestarikan. Salah satu peninggalan cagar budaya nenek moyang dulu yang masih ada sampai pada saat ini yaitu perahu batu Tarsori yang ada di desa Arwebap. Di Pulau Yang benar ini ada beberapa peninggalan cagar budaya perahu batu, yaitu selain di Desa Sangir yang mana perahu batunya dikenal dengan nama Natar Pampompar, perahu batu ini juga berada di Desa Aribab yang dikenal dengan nama Perahu Batu Natar Sori yang saya kunjungi di saat ini. Dan secara keseluruhan konstruksi dari perahu batu Natar Sori ini yang ada di Desa Aribab ini ada sedikit kesamaan dengan perahu batu yang ada di desa Sanglietdol yaitu perahu Natar Pompar Hanya saja perahu batu Natar Sore ini belum begitu terawat dengan baik, mungkin karena perahu batu Natar Sore ini letaknya berada jauh dari desa Aruibab. Sementara perahu batu Natar Pampompar yang ada di Sanglietdol terawat dengan baik dan mungkin juga dikarenakan letak perahu batunya yang berada di dalam desa Doll Panjang dari perahu batu sori ini 17,80 meter dan lebarnya 10,30 meter dan tinggi perahu batu ini 1,8 meter. Sebelum saya meliput perahu batu natarsori yang ada di desa arwi bab ini Saya telah bertemu dengan seorang bapak Yang mana si bapak ini yang dipercayakan oleh para leluhur Yang memiliki perahu batu natarsori yang ada di desa arwi bab ini Dan setelah saya bertemu dengan bapaknya Lalu kemudian saya menyampaikan maksud dan tujuan untuk meliput perahu batu natarsori ini dan saya harus melalui beberapa tahapan, dimana ini sudah menjadi tradisi budaya di desa arebab yaitu saya harus memberikan minuman sopi atau arak dan sumbat berupa uang tunai seikhlasnya saya aja, mau kasih berapa. Dan saya serahkan ke si bapaknya, lalu kemudian si bapaknya menuangkan minuman sopi atau arak kasta ini di gelas secukupnya untuk didoakan kepada leluhur yang punya perahu batu Natar ini untuk meminta izin agar pada saat meliput perahu batunya tidak ada halangan atau hambatan yang terjadi pada diri saya setelah proses doa adat selesai dilakukan barulah saya dipersilahkan untuk meliput perahu batu Natar yang ada di desa Arwibab ini namun mohon maaf karena di kesempatan ini juga saya hanya diberi izin untuk meliput perahu batunya dan terkait sejarah saya belum bisa memberikan informasi secara singkat ataupun secara keseluruhan tentang sejarah perahu batu natarsori yang ada di desa Aruibab ini guys. Jadi nggak sembarang orang bisa berkunjung ke tempat ini tanpa seizin si dari yang punya perahu batu dan hanya orang-orang tertentu sajalah yang telah mendapat izin dari si pemilik batu untuk berkunjung ke tempat perahu batu Natar sore ini Oh ya guys, masih banyak lagi tempat destinasi wisata alam yang keren juga banyak cagar budaya peninggalan leluhur yang sampai saat ini belum diketahui oleh orang banyak yang ada di luar sana dan peninggalan-peninggalan leluhur ini patut untuk dilestarikan oleh kita semua